Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada sobat desa yang kembali di channel ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Klik tombol subscribe, like, dan share video ini kepada sobat desa yang lain Melalui media sosial kalian Kali ini kita akan berbagi informasi tentang Info bantuan pemerintah sebesar 3,5 juta Dibuka lagi di bulan Februari siapkan KTP dan dokumen ini buat daftar jangan sampai ketinggalan bantuan sebesar 3,5 juta dibuka lagi di bulan Februari tahun 2022 ini jangan lupa KTP dan dokumen ini untuk mendaftar beberapa bantuan pemerintah kembali dilanjutkan tengah pandemi covid 19 Salah satunya bantuan Rp 3,5 juta dari program Kartu Prakerja Gelombang 23. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar 11 triliun atau 4,3 persen. Adapun besaran dana yang diberikan bersumber dari anggaran Perlindungan Sosial tahun 2022. Program Kartu Prakerja gelombang ke-23 akan dibuka pada Februari 2022 ini. Melihat dari program Kartu Prakerja sebelumnya, peserta terpilih Kartu Prakerja secara total akan mendapat dana bantuan sebesar 3,55 juta. Rinciannya dimulai dari uang bantuan pelatihan sebesar 1 juta rupiah, kemudian terdapat insentif pasca pelatihan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan selain itu terdapat juga insentif survei sebesar 50.000 rupiah untuk tiga kali nah sebelum sobat mendaftar pastikan beberapa syarat ini terpenuhi ya yang pertama warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas yang kedua tidak sedang menempuh pendidikan formal yang ketiga, sedang mencari kerja Atau pekerja atau buruh yang terkena PHK Atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja Seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan Dan pekerja bukan penerima upah Termasuk pelaku usaha mikro dan kecil Yang keempat, bukan penerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19 yang kelima, bukan pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa, dan perangkat desa, direksi atau komisaris atau dewan pengawas, BUMN atau BUMD Dan yang keenam, maksimal 2 nik dalam satu KK yang menjadi penerima kartu prakerja Selanjutnya, peserta akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS dan email setelah penutupan gelombang. Jika belum lolos, peserta dapat mengikuti gelombang berikutnya yang dapat dipilih kembali di dashboard akun. Nah, terima kasih Sobat Desa yang telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kalian lulus dan mendapatkan bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.